Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara menyembunyikan nomor HP saat melakukan panggilan telepon. Sebenarnya ini cara lama ya, tetapi nggak ada salahnya saya buatkan kembali tutorialnya. Oke, pertama sekarang kita buka aplikasi panggilan telepon yang ada di HP, kemudian klik titik 3 yang ada di sebelah bagian kanan atas ini, kemudian pilih pengaturan. Berikutnya, di bagian bawah ini kita pilih pengaturan lanjutan. Setelah itu, pilih lagi pengaturan tambahan. Berikutnya, pilih nomor yang akan kita sembunyikan nomornya. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini untuk nomor Indosat saya ini ternyata untuk nomornya bisa disembunyikan. Untuk Telkomsel, setahu saya nggak bisa ya. Kemudian, di sini kita pilih sembunyikan nomor. Oke, sudah selesai. Dan kemudian sekarang kita lakukan untuk panggilan telepon. Misalnya saya akan melakukan panggilan telepon ke nomor yang ini. Ya, dan kita lihat. Untuk keterangannya ini di sini nomor pribadi ya. Jadi tidak ditampilkan untuk nomor teleponnya. Oke, mantap sekali ya. Dan mungkin siap saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.